Sahur, woi, sahur, woi, ya elah, susah banget dibangunin, woi, bangun, woi, mau sahur kagak, bangun, astaga, ini orang meninggal apa gimana sih, mau sahur gak, woi, jawab, ah, awah. halo bangun, sahur, lima menit lagi, huh? ya ampun, udah mau imsak ini. 10 menit lagi, wah, malah nambah, mau puasa enggak? Ya udah, sahur dulu sana, enggak? ngantuk, emang kuat puasanya, kalau nggak sahur, kuat. Suka ngaco lu mah. Ya udahlah, terserah deh. <tuh> ya, ya ya ya, ini bangun ini bangun.